kena Ainga wih oh, salah Aduh ini dia ini dia Epic comeback kita kayaknya ya oh. aduh, aduh, aduh Aduh Makotanya kena juga ya Epic comeback ini ya oke okay. enak enak enak enak enak dikasih Epic auto sempak lagi ya oke oke oke oke auto sempak ya kawan-kawan enak enak enak enak sempak kakek Zeus ya A A A A aduh dikasih kali 10 lagi aduh atur thank you kakek 617 tuh dari 120 halo halo halo bakaya wayang sih ya apa kabar semua ketemu lagi dengan mamang Joni di sini ya He -he, di channel tercinta kita wayang jackpot iya seperti biasa ini mamang Joni ingin menemani hari-hari kalian dengan pola-pola dan trik-trik ya bermain si kakek gobly oke okay? ya langsung aja kita ke dalam gamenya sekarang ya kawan-kawan ya He -he, kita lihat ini ya Oke seperti biasa kita setting-setting dulu ya He -he, tuh kita langsung pakai ini jurus seribu bayangan ya sok. Aduh langsung gede kita oh, oh mantap Aduh cuman sekali pecahnya eh hey, kecil deh kosong kosong Oke okay. Oke, item kota kakek boleh. Aduh, kurang satu lagi kakek. Kakek kakek kakek. Aduh. Aduh, nggak gua tolong. Kita bawa tadi ya 18.000 aja ya kita modalnya coba ingin lihat Mamang Joni dikasih apa sama si kakek ini modal kecil ini ya. Aduh, mantap yala. Biru boleh. Aduh wih dicincin kakek ayo kakek ulti di ulti ulti kakek iya satu lagi aja sketernya tuh yang enggak di ulti mah Astaga. nyangkut di atas ya skaternya satu lagi ya kawan-kawan aduh kampret memang si kakek ini aduh php ya Oh hijau oke ungu biru oke kuning boleh Iya mantap apalagi kek Aduh kosong lagi oke okay. oke okay. Aduh uduh ngagorolong sekali ini Aduh si Aki teh Rumah. coba di 10 ajalah ya Halo sugan ayaannya yuk menipis Bos Nyawa kita bentar lagi habis. Aduh, aduh, aduh, oh, oh, mantap! Oke, cincin banyak, kuning, boleh, iya, hijau, ih, aduh, ulti kakek, kakek, ulti aduh. Ini udah tiga belas, kayak kakek, cincin bayi aduh. Uduh malah si Akimanya di diantep di antep etak ke ngalamun si aki aduh aingah tadi diulti etak ah lebak sayang sekali ya tadi banyak yang pecahnya tidak diulti si aki ya aduh teman-teman iya iya tapi nggak apa-apa ya jadi naik ini ya selalu kita ya langsung aja kita coba buy ini ya sok sih ya. Ayang lihat dapat apa ini ya? Aduh, ah, oh, oh. besok kali lima tabungin dulu aja ya. E -e. Aduh, aduh, wah, wuhan, ey. tidak ada ya? Aduh, aduh biru ini banyak ini. Ayo Aki. Mana ultimu, kakek? Aduh, goblok! Oke, okay, hijau. Oh, iya, mahkotanya pecah. Iya, kakek. Mana ultinya, kakek? Mantap jiwa ya, kawan-kawan! Ya, wudhu banyak yang pecah juga, tapi kali-kaliannya tidak dikasih lagi. Aduh, aduh, aduh. 27 ya lumbayun lah ya Oke okay. Oke okay. Iya biru Ungu Cincin boleh Aduh aduh aduh aduh, aduh. kumaha Si kakek Kuning ke boleh Astaga Diliwat saja Aduh iya kuning boleh Oke, okay. Ultinya mana kakek Kampret telat anjing Oke okay, merah A -a Aduh pecahannya Gila kan pecahan dikit ya dikasih ultinya ya Dasar si kakek ya Yaudah udahlah ya 32 ribu aja ya Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. oke Langsung ya kita ya aduh, ih aduh kali dua belas diliwat saja, oke, iya, ke mana ultinya ke, okay. ke okay. ulti aku kake ulti aku kake, eh oh kali dua ya, Minta ulti dikasih kali dua si kake mah aduh Kuma ya kaldu kaldu, eh oke okay, kuning waduh oke oke iya mantap kuning hijau boleh kakek Yudu iya piala juga boleh eh mana ultimu lagi kakek cincin boleh Aduh kurang satu cincinnya sayang sekali 16.000 ya dapat mega-mega ya. Uh, uh, baiklah. Aduh. Oh, aduh. Aduh, duh, Kamarana si kakek ya ultinya Aduh. Mamang Joni li. Oke. Okay. Mm -mm, bye baik, bye-bye, bye. Oke. Okay. Oke, iya piala kakek boleh. Mantap jiwa mana ultinya kakek terakhir kan atau cus unyun ah. Eh mantap kali lima ya lumayan ini ya. Eh, eh enak sempak sional ya dikit-dikit juga nggak apa-apa ya. Eh, eh. Asalnya 18 jadi enam jadi 70 ya sekarang ya. Mm -mm. Oke okay, kita kocok lagi aja lah inilah Aduh si Aki ini kumaha ini Aduh iya mamang joni juga mau ngingetin ya kepada kawan-kawan semua ini yang mau bergabung dengan komunitas mamang joni ya Nanti Mamang Joni sematkan di kolom komentar ya, he, he. masuk yuk, masuk masuk komunitas biar enakan ya, he, he. nama komunitas Mamang Joni itu KSS ya, he, he. komunitas loter Santu ya kawan-kawan ya, ayo masuk atau buruan Mamang Joni tungguin di dalam ya nanti ya. He, he. Di sana teh kita bisa ini berbagi sharing-sharing informasi tentang main si kakek atau yang lain ya. Bang, gimana pola main ini, Bang? Bang, gimana pola main itu, Bang? Bang, apa yang gacor kali ini, Bang? Bang, bang, bang. bang ke ya di sana ya kita bagi-bagi uh, uh, kayak gitu ya. Oke. Okay. Sok atau hayu masuk. Ada juga giveaway-giveaway cantik di sana ya di dalam grup ya, di dalam komunitas Mamang Joni ya. Hayu gasken ah. Mm -hmm. memang Joni juga ini main di boss win 168 ya kawan-kawan ya buat informasi aja itu mahal uh. aduh kosong oh uh uh, mantap aduh duh sayang sekali pecahannya ya hmm, ayo kakek ini tuman si kakek eh, kebiasaan eh aduh-aduh giliran pecahannya dikit aja ya deh diulti ya sama si kakek ya oke okay. aduh siap boy oke okay. ayo kek ulti lagi kek aduh Iya, aduh, oke, oh iya mantap jiwat akhir-akhir selalu memberi ya si kakek ya ini mah, aduh enak enak enak ya, oke lah ya ditampil lah ya sempaknya ya, tapi tetep aja kungkat kita ini kayaknya ya, iya kungkat 4000 ya, oke nggak apa-apa. Lanjut lagi ya Kita mengocok ngocok si kakek Biar sange biar encot si kakeknya ya Biar ngeluarin petik-petik manja lagi ya Ultinya cantik ya uh, uh, Biru boleh Kuning kakek Oke okay, ultinya kakek Oke okay, tidak dikasih hmm, Aingah Aingah Aduh satu lagi rumah haye si kakek Oke kuning kakek bagus Lagi aduh aing. Lemas jadinya mamang joni ya Ini si kakek main aduh Atau gimana ini ya Oke hijau Aduh Aduh Aduh Aduh Oh si aki goblay ini ya kita dikasih rungkat ini ya kayaknya ya teman-teman kawan-kawannya Aduh modulah udahlah udah ini si Akima ini langsung lah all-in Ken e -e, coba lihat dapat apa di all-in teh, iya aku ngomong Joni nya kuning sok atuh kakek aduh diliwat di dipelongnya si kakek mah aduh kebiasaan aduh ngulti teh kemana baik tuh nya tuman sok ulti teh yuk kan kampet aduh aduh ostogo eh tak gedik naon ulti nak si kakek teh aduh aingah Aduh lemas mau Joni ya aduh tulungan tulung Aduh Aduh Aduh ainga ya Aduh telat ki tadi eta kalian teh aduh Tungkat siti ini mah Aduh, aduh. aduh. Oke okay. oh banyak ini pecahannya mantap cincin take boleh Oh uh, jeng kuning juga dikasih, oke okay. oke okay, oke okay, oke okay. tidak jadi ya balik modal ya uh, profit dikit-dikit tipis-tipis ya profit tujuh kayak bu ya nggak apa-apa kita tampil aja dulu ya langsung aja lah gaskin lagi lah kudet memang joni oh, oh aduh ini ki ultinya mana ki? Mana ultinya, Ki? Waduh, kali tiga ya? Aki-aki busuk ya? Ini awal-awan pasti ngasihnya kali dua, kali tiga. Aduh, hmm. oke, okay. waduh, kakek di ulti wajib ini. Oh, oh mantap, nggak apa-apa kali dua juga lah ya. Lumayan ya nggak apa-apa tabung-tabung dulu udah kali 11 ya lumayan ya udah ada kali 11 ya multiplenya ya oke biru hijau boleh oke cincin boleh kakek oh kuning dulu waduh ya ah, oh mantep kakek kali lima cincin juga aduh untuk di PHPku si kakek ini aduh aingnya oke Mm -mm. Oke okay, Jo, Jadi kuning mantap Aduh tidak ditambahin ultinya ya Si kakek tekumaha ya Super bi aja ya kan Oke okay, biru Ungu boleh Mana ultinya Aduh telat si kampret kakek ya Aduh tapi nggak apa-apa nggak apa-apa ini dapat kali lima lumayan, waduh ditambahin lagi ya, habis kita maki-maki langsung ditambah ya, oke oke oke oke oke oke, Aduh ngaliwat hunkul, oke udah oh, dapat lagi kali dua lumayan ini kali kali ini udah gede kek, tapi pecahannya tidak banyak ya. Iya, kuning mantap, mereka bego. Aduh, aing abagus mau disuruh. Udahan, atuh ini mah. Eh, tapi dapat gocap ya? Oke, nggak apa-apa ya? enggak papa nggak papa lima Ayo, oke, oke, langsung aja kita naikin bet. Mm -mm, gelas boleh, mm -mm. Mm -mm. oh, aduh, si awan pecah. Nah, ini pecah, kek. Oh, oh, enak. Piala boleh, kek. Tidak dikasih, iya, iya, iya, iya, iya, oke. Okay. Aduh. Aduh. Sih ya, kosong euy. Iya dikasih gratisan ya, enak sekali ini Maya. Kita lihat apa-apa cing. Hmm. Ini mah busuk ya kayaknya ya ini ya. Dekati ya oke kuning waduh ke ini ke enak saja ke ini make ultinya mana kakek eh aduh kaldu pula ya di ultinya teh Aduh Ahingga kali dua kali dua ya namanya gratisannya kita tampi kita terima lah ya heeh Waduh Aduh kakosong kioe Uh, uh, bir odu odu odu odu lagi ke kaliannya kayak Astaga kali dua terus si kakek, kakek apa enggak bosen ngasih kali dua ya sama kita ya Aduh Aduh Aduh oduh oduh, oduh. Oh kali dua weh nih, si kakek oke okay. sekitarnya satu lagi kakek boleh Astaga aku mau diminta udah ngaliwat Oke okay, ini banyak nih empat Oh, oh. aja. Oh, oh, aduh. Eta kali tiga, kali dua, kali tiga, kali dua. Baiklah. gratisan mah apa aja diambil. Oduh, aduh aduh teka kaki kan malah kali 15 si kakek ya ngasih. Aduh, pecahannya nggak ada, Bung. kumaha ha iya si Aki? Tapi nggak apa-apa. Delapan lumayan lah ya. Langsung kita gaskin coba. Oh duh, oke, okay. oke. Okay. oh oh kali enam gitu atau ke ulah kali dua baik j kaluak teh, oke. Okay. Hmm, ainga, oke. Okay. biru boleh iya mantap mana kakek ulti astaga tidak mau dikasih ulti ya Hah. oke nggak apa-apa sini mungkin aduh mana lagi kek aduh itu cincin boleh kek jadi kek oh, oh, mantep apalagi aduh, kuningnya juga ikut-ikutan ya aduh sayang itu biaya ku sama ungunya kok kan satu ya Sempak ya uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Aduh Kaluh terus Aduh Aduh Iya Dikit doang ya pecahannya si Aki ya Aduh Udah kali dua lima nih ya Mantap nih, Oke Aduh, aduh, ngejek si kakek ini ya? Oke, terakhir kan dikasih cincin, eh, cincin lagi. Udah, biawanya jadi oh, oh. lumayan, Lumbayan Lumbayan ya. Sempak empat puluh delapan terakhir kan masih dikasih sama si kakek, aduh. Oke oke nggak apa apa nggak apa apa ya sekitar 20 ya dari 80 lah ya lumayan lah ya hmm. kita buang sial dulu ya kawan-kawan ya di B 20 ya kita beli ya kita buang sial. Huh hmm, kan, waduh ada, eh. coba kita lihat nih B 20 ada apa nih? Apakah ada petik atau hanya lewat? Nggak uh, uh, apa, apa dipin aja si kakek masuk ke gede, Oke, oke. aduh kali dua goblok. suka nedek di kali sabakah? Tahunya kali dua yang di ultia, ya. aduh kampet. Oke kuning kake mana ultinya lagi? Waduh kake, cucu minta ulti kake. Aduh aduh aduh aduh. Mana lagi aduh? wuhan oh, hans ya boy. Oh L, eh. hm. Iya nggak apa-apa ya, ya 20 Dua puluh kita kasih aja buat si kakek Maya. Apa yang nggak buat si kakek ya? Kita langsung gaskan di sekitar coba, ya. Oke, okay. uh, uh, lihat dapat apa sih kakek ini? Oh iya, awal-awal yang bagus ya. Hayo, kakek, kasih ultinya. Aduh, itu pialanya satu lagi, ya, kawan-kawan. Ya, aduh. Udah, ini dia iya Mantap sekali, Bung Enak, enak, enak, enak Iya, nggak apa-apa Kali 17 ya Kita kumpulin kali-kaliannya ini ya Udah gede ya, lumayan ya Jadinya, ya Aduh, kesayang sekali ya Aduh, geraknya Aingah Aduh Oh biru oke okay. oh, oh mantep Aduh ya nggak apa-apa kali tiga doang ya Kita kumpulin dulu aja Kali udah kali dua puluh ini ya Kita lihat dapat apa ini ya Aduh mahkotanya kurang satu si kakek Aduh ini banyak ini pecahannya enak ini Iya kuning merah mantap Biru juga boleh kakek Oh, oh. ungu Iya piala Pialanya Astaga tidak dikasih tapi auto sempak ya kawan-kawan Enak enak enak enak sempak pakai Zeus ya Memang wangi ya A aduh dikasih kali 10 lagi, aduh, satu thank you, kakek ya hijaunya boleh jadi lagi. Oke biku ini auto jadi ini biu. Oke mantap piala cincin boleh kakek hijau apapun. Astaga malah di kali dua di ulti, aduh tapi tidak apa-apa sempak lagi ya kawan-kawan ya. Oh, uh -uh. ya, masih ada lima lagi nih udah langsung dikasih piala, apalagi, aduh tidak ada ya, iya iya iya iya iya iya iya super bagong. Aduh, iya hijau piala boleh, uh oh, oh. mana ultinya? Iya enak aja ya kali dua kaldu kaldu ya, heeh he. ini mau auto sempak lagi, mamang Joni auto sempak ya, oke oke oke oke. Hah, thank you, aki. Makasih, makasih ya. Heeh, -he. so kasih lagi atau aki. Sih, mana aki ulti lagi? Boleh ya, aduh, tidak ternyata udahlah. Nggak apa apalah lah ya. Heeh, -he. boleh diulti lagi, terakhirkan aki. Iya, dikasih, terakhirkannya ulti kakek ya, mengantap dua puluh bu kakek, kakek ya. Nggak apa-apa ya nih heem, heem, heem, doang ya heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, heem, ya kita naikin bet aja lah ya pusing-pusing uh, uh, ting lah yang gancang mau mungkin sebenarnya di 675 ini udah boleh kita WD ya tapi mamang Joni masih penasaran mau nyari peting merahnya si kakek ya uh, uh, kita kocok-kocok lagi aja lah ya uh, oke okay. dari modal 18 ribu tadi sekarang udah 668 ya uh, uh, udah profit banyak tuh ya oh uh, uh, tapi kak mamang Joni ini mau nyari peting merahnya ya heh uh, uh, sepertinya Oke, kemarin, kemarin belum dikasih ini ya nggak kayak awal awal ya kita ya dikasih petik merah terus sekarang enggak ada ya Aduh memang si Aki ini ya ya oke okay. Aduh iya lumayanlah kali empat lah ya oke yang pecahnya banyakin kayak Astaga nggak papa ditampi ditampi coba lumayan lumayanlah oke okay. Aduh iya Uh, uh, uh, oh, oh, oh, oh, oh Langsung aja kita coba ya. Kita di spam di 80.000 ya, Bay. Dapat apa? Lihat ya. Oke. Okay. Oke, Boy. Aduh, langsung digede kali 3, di ulti kali 3 ini. enak ini. Oke, okay. kita kumpulin dulu ya. Oh iya ini banyak kakek pecahannya Ulti Iya kali empat ya Kita kumpulin aja nggak apa-apa ya Oke okay. Oke okay. Aduh itu pialanya ya Satu lagi nanggung ya Iya piala Oke okay. Mana ultimu kakek Aduh aduh aduh ya Enggak di ulti memang kampret si kakek ya uh. Aingah Aingah aingah aingah Iya mantap Oke oke kali lima ya Enggak apa-apa Oke oke oke oke oke Wih, ini dia di sini, di Disi, aduh Sugante itu hijau mau ikut ikutan, eh taunya tidak ya? <tuh> I, hmm, aing, aduh terakhir kan ya? Aduh cincinnya juga ya kurang itu ya, aduh gongkat ya siti tapi nggak apa-apa, ya langsung kita gaskan di dua ya. Oh, oh, kita lihat ini ya. Oke. Okay. Aduh. Oh, doh. Eh, ya, adu pialanya kurang satu. Eh, piala mahkota kurang satu. Aduh kali dua, oke mm -mm, kek tambah lagi kalian ya kek boleh kek Aki mana Ulti lagi ki gobla ya si Aki Aki gobla jahanam ya aduh Oh aduh tadi agusnya ini ki telat ya ke Zeus ini ya Oke oke nggak papa kita kumpulin dulu aja. Oh, oh boleh ini kakek ini enak kalau diulti kali dua astaga astaga astaga hmm Ainga Aduh sok coba coba Oh, oh mantap sekali Iya iya iya iya iya iya mega ya kita dapat ya ah enak aduh ah kungkat ieu iya, mah oi. oh iya piala boleh astaga cainga tega kan kek tidak dikasih dikasihnya kungkat kungkat gocap ya 50 kayak Bu ya. Aduh aduh aduh nggak bisa dipiakin ini, ini malah langsung kita gas di 120 ya. Oke. Okay. Mm. Uh ini banyak kek coba mana ultimu kek oh, aing. Goblok goblok. Aduh iya. Udah nggak dikasih tekusannya ya, dikasih kaldu doang ya. Sok. Uduh. Oh oh Mega. Oh oh kuning sok. biru boleh. Iya. Mana ultimu lagi? Iya. Sok. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hmm. Selalu memang joni lama-lama main ini si kakek ya. Oke, satu lagi nggak apa-apa, sekitarnya kakek. Ooh, udah digedigoy. Oke, oke, oke, oke, oke, diulti sama si ake ya. Oke, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, oke, kuning. Iya, boleh mantap hijau juga jadi aduh iya, Aduh Aduh Oke okay. Oke okay. Jam pasirnya jadi Aduh Auto Sempak lagi ya iya oh. kali 15 Selamat doang Ya ngalili Pak Runtan Mamang Joni Puntan Aingga itu kali 15 Eh Gak ada yang pecah sayang ya Aduh Gak apa-apa Ayo kita lagi Kocok-kocok manja ya Aduh iya mantap mm -mm. Oke okay. Oh iyalah, ya lah kita di bed gede ya dapat apa ini ya apakah kungkat apa tidak ya di bed 480 80 ya oh uh, uh, sok baiklah ingatlah rudet lah so, kungkat kungkasa kaliannya Aduh ducia boy alas ya allah oh astaga bener keungkat ya ma oi. ay nga oi. kampret ya aduh si aki aki su mau ngasih taunya dikasih rungkat ini ma ha? lemes atau iya mamang yoni ma oi. aduh aduh ini coba kakek di ulti mana ultinya kakek telat bae goblay Astaga, tobat, tobat, tobat, tobat, kudu, oh oh, lah. aduh, kakek Zeus, kemana ultinya? Ini bengkong, kaciti, langsung lekas gendong Swat puluh ya, balikin kakek. Wio, aduh memang Joni menyesal kakek harusnya udahan aduh aduh aduh aduh aduh aduh aduh Ia, iya ya buat temen-temen juga jangan serakah ya intinya ya Oh kalau udah dapat kayak tadi harusnya udah langsung WD aja ya Oh cok kakek atuh Ultima mana kakek Ultinya Ultinya mana anjing Aduh, telat, telat, telat, telat si kakeknya telat Multi ya. Hmm, oke. Okay. Oh, uh -uh, baiklah sembilan lah ya. Sok, kita tabung dulu. Sugan menang nanti di akhir kakek. Iya dua. Oh, uh nggak -uh, apa-apa sok lah. Aku masih aki we. Kita mengikutin aja lah ya. Alur-alur si kakek ini ya Betul modalnya kecil juga ya Tapi ya nyesek Tadi udah 600 masa Aduh Aenga Aduh Ini -nice C ya Aduh Aduh Mana kakek Cik di ulti Aduh Iya piala Oke okay. hmm? ultinya telat Anjing si kakek goblok. Hmm. Mm Oke, okay, sok. Waduh si cincinnya kok satu 1, oi. papa mega mega mega mega. Ungkat lagi ya, teman-teman ya. Memang ini si Kakek ini boa edan sekali ya. Aduh. Ainga, udahlah, langsung lagi kita bayi lagi aja lah ya teman-teman ya. Kudet oh. ini si kakek ini lama-lama, aduh, haingah Aduh langsung kali 12 belas disambak enak. Oke, awal-awal dapat kali 12 ya. Ini kayaknya memang Joni mencium bau-bau epic comeback ya. Aduh, tapi kok nggak kolong go Oke. Aduh si boy, astaga, tidak jadi epic comeback ini mah, ay, huduh huduh enak ini makanya, ayo, Aduh boy, oke kali 24 empat yang kita udah dapat ya nggak apa nggak apa, besok tinggal pecahannya aja kek, iya yang pecah banyakin kek. dikasih Oh Oke okay. iya mantap mana ultinya kakek woi bagong si Akiya aduh ngadong di eta Hai nah Hai nah aku kasih Siti Maning son son coba misal sial di dia ya kita buang sial di bed 40 ya kalau kayak gini mah uh, uh, pakai triknya buy spin buy spin kita spam spamnya aja ya baiknya ya oke okay. mm -mm. aduh aduh aduh asyik kakekuma oke okay. Oke okay. Aduh si boy Oke okay. Alas ya Aduh Ngantuk ya mamang joni ya Ulti si kakek kalau kayak gini mah ya Aduh Ultinya tidak menggelegar ya Seperti biasa-biasanya ini si kakek ya Aduh Oke okay. banyak ini yang pecah Tambah lagi kemul uh, ya mantap Ditambahin ya ultinya ya Oke, dapat mega-mega aja ya. Kosong. oke, oke, Hmm. Okay. Okay. hmm ainga. kali dua doang dikasihnya. Oke, okay, kakek, ma mana lagi kakek kasih ulti? oke okay, kakek mana ultinya kakek tekasi ya kan oke okay, aduh ini udah banyak yang pecah kakek gobrok si kakek malah afk anjim anjim anjim anjim hmm? ungkatsiti um, maning son son udahlah langsung naik bed kita beli lagi coba ya mau tahu momong joni si aki ini ya oke okay. oke okay, oke mantap ya kali lima oke okay, gak apa-apa aduh aduh aduh aduh aduh oh. Hmm, malah diulti itu jam pastinya, aduh jadi gak kena aingan. Oh, salah ngulti. Oh, ini dia, ini dia epic comeback kita, kayaknya ya. Oh, waduh, kena juga ya. Epic comeback ini ya. Oke, enak, enak, enak, enak, enak, dikasih epic comeback sempak ya. Aduh Iya, ini lagi dikasih lagi. Aduh si Aki dikasih epic comeback kita ya. Udah. Akhirnya, Aki Tidak ku Siti ya. Heeh heeh heeh heeh heeh. He, he. Sangat membanggakan sekali ini. Aduh sempak lagi 300 ribu ya. Aduh hatur nuhun kakek ya. He, enak ini ya. Aduh aduh Aduh hampir kehilangan Semangat kita Bung Tapi si Aki ini membalikan keadaan dengan cepat ya Aduh Gak apa-apa Ayo Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh Aduh, aduh. Oke okay. hmm? Iya mantap Sok lah Gak apa-apa kek lah Sekalem Aina mau udah 600 lagi ya saldo kita ya akhirnya dikembaliin lagi sama si kakek ya Iya nggak apa-apa. jadi 761 ya uh. huh. oke kita ini lagi aja ya sebentar ya pegel-pegel gini eh badan mamang joni Aduh ya kita kocok lagi ajalah Oke, oke, ayo oke, lagi yang yang enak enak oke, oke, Ya seperti kosong-kosong kosong ya kosong kosong ya ya. Oke. Oke. Oke. Oke, oke, oke, oke. Oke, oke, oke, oke. Kita coba ya 480 ini ya Mamang Joni mau tahu dapat apa ya dari si Aki ya, tadi dikasih rungkat ya. Apakah ini juga Kungkat Siti oke. Okay. Aduh, iya kosong. Mana ultinya kakek? Hmm, jam pasti boleh jadi. Oke, okay. coba. Iya kali lima. Ya, -e. ya nice nice aja ya. Nggak apa-apa masih awal awal kia. sok lagi ya tuh. Aduh dikasih free spin lagi tambahan lima Prispin ya. Oke, okay, nggak apa-apa ya naon aduh, kasih aki masuk nama. Okay. Okay. aduh, aduh, aduh, oke gitu. okay. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, kok aduh, gitu oke aduh, aduh, boy aduh, aduh, satu itu mah aduh, aduh, kuning jadi hijau. Mana ultinya? Ultinya mana kakek Eh oke okay. ya kita tampil tampil aja 190 mega ya. Oh uh oh -uh, uh -uh, mega te singkatan dari Tii, gede Oke okay. mana? Aduh ya. Waduh -uh, ini ki. Oh uh -uh, masa enggak di ulti kake? Aduh aing ngegiliran pecahan banyak Tidak di ulti ya dasar ya Kampret memang ya hmm? Oke okay, piala Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Oke okay, lagi kakek kuning boleh jadi Oh mau dulu Ya kuning jadi ayo uh, uh, Merah juga boleh jadi kakek Tidak dikasih Tapi tidak apa-apa bu Auto Sempak lagi ya, oke oke oke oke. Aduh, aduh. Oke kakek, ayo terakhir kan kakek. Odu ini kakek enak, boleh digedik diulti cantik tidak goblay ya. Oke ya, udahlah cukup ya sampai di sini aja lah ya. Mamang Joni rasa cukup ya ini 939 dari modal 18.000 kita Oke uh -uh, udahlah uh. Joni juga udah capek ini ya aduh ngeladenin si kakek ini ya kadang-kadang ini ya tapi enggak apa apa kita dikasih profit gede ya oke okay. buat teman-teman juga nih Mamang Joni ingetin lagi jangan lupa ayo gabung di komunitas Mamang Joni ya uh -uh, nama komunitasnya KSS komunitas loter santuy Ayo nanti mamang joni tulis di kolom komentar Buat komunitas ya o -o, Ayo pada masuk yuk Mamang joni tunggu di komunitas ya Oke okay. mm -mm. Sekian dari mamang joni Oke okay, sampai ketemu besok lagi Stay safe Stay healthy Oke okay, dadah